Kita kata dengan ajar semangat para singgur tematekir dan salik Cuma om berawin gusti mateng banjar ini pun ingkang ibu dalem rombongan para sanipun haramkan istri agar wistara pinang atem Ibu itu Bukan putu putu kinarep bukane crito Bu Rani ati Bulatan ketawis di dodo sakti itu boleh matang. Oke pacar. coba dan sang nger masyarakat Terbuat se-ekar gantung, hanya goyang aki min bangsat. Ikan makarya sesar dan kalian suruh kotor di tambah kerja. kita nonton disarik deh, itu mucu yang bisa semua Bapak Isah salam sejahtera muki-muki pandangan di pembalingi wala singkan lakung kata lakung barokah alam amin Bapak Isahatah tambah kecil saking ringin Pertolongan Idul 100 selama meter, sanggup rugi pantai. panjenengan banding kumpul... Atur kubu Abdululah, datang, pinangan dan putri segede Ngapunten monggo. Membuat tengkulog, nyampe simpan tutur di menitop, Bapak Ibu, keluarga saking Paling patur matang sa sangiyo para bangun, eh kang sambut ka paalis ka pa, keng angla iki <laughs>